Para top Topchera 88 juga Kita akan coba memainkan bola dan trikter gacor Dari get of Gatot Kaca Dan untuk kalian juga yang bisa mendapatkan Update video terbaru Mengenai info kecuaran dan bola slot gacornya Cukup like, share, komen, dan subscribe Channel dari Sojani ya bosku Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan Update video-video terbarunya Cukup aktifkan notif loncengnya Dari Sojani Otomatis kalian akan mendapatkan Update video terbaru Di setiap harinya Baru Slojani ya Jadi kalian tidak akan ketinggalan Untuk video-video terbaru dari Sojani. Dan tentunya untuk linknya Dari top 88 sudah kita semangat ya kalau komentar dari soljana, Kita coba gas deh, rajaku. Batu merah, kemudian ada simbol-simbol yang luar biasa ya, Bosku. Ada ramuan juga tuh, Boy. Kita coba pecahkan perlahan juga blue diamond juga ada dihadirkan bareng get of kaca. Coba tembakan-tembakannya ya. Ini cukup luar biasa. Kita coba kembali. Dan untuk kalian ya Untuk yang baru bergabung Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya bosku Agar selalu mendapatkan update terbaru Untuk kalian mengenai info, bocoran dan pola slot gacor di hari ini Dan untuk kalian juga yang baru bergabung eh, Pantangin terus ya Kita juga tidak mengajak mengajarkan para sawat Untuk mencoba mainkan game ini Namun untuk yang mau tetap gas ya Bebas, kita tentunya kita persilahkan ke Jadi Kita main santu-santu ya aja boy kita coba turunkan kembali brother. Masih kita mainkan get on katut kacanya. Kita coba kasih sikat kali ini. Kita turunkan kembali. Kita main lagi santu ya brotherku. Mudah-mudahan bisa WD. Bisa profit maksimal juga. Tentunya yang kita harap ya bosku ya. Dengan modal-modal recehan yang kita mainkan ini bareng get on katut kacanya. Untuk linknya, ya tentunya Sudah kita sematkan di kolom komentar Untuk yang pengen nyobain langsung main Tinggal kalian kasken Bosku di aja Turunkan terus ini boy Sembari menantikan skater Wow, wow, wow Kita coba hantam terus Masih terus, kita turunkan kali ini Kita kasih santuy-santuy aja boy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 kita santuin lagi, belum dikasih juga. Dapet. dapat, dapat, Dapet, dapat dikit, jadi jadilah, boy. Tembak, tembaklah, boy, boy. Turunkan kembali. Is, belum mau dia, bosku. Kita coba diturunkan kembali perlahan lewat. Anjir, kagak kena lagi, cok.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 pecahkan oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. turunkan perlahan ya dan ingat untuk kalian yang baru bergabung brotherku jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel ini ya agar kalian semua dapatkan update terbaru mengenai bocoran dan pola slot gacor di hari ini dan link slot gacor di hari ini dan untuk pola pentingnya bebas mau yang mana yang kalian pakai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 ya yeah. belum belum belum belum masih kita coba turunkan kembali bradarku masih kita main coba disantuy-santuy dikasih tembak kita coba perlahan tapi pasti boy main santuy tapi gila ini kita boy kita main satu santuy gila Meskipun naik perlahan, harap bersabar Ini ujian bosku, kita coba kembali Masih bareng get off, get off Kaca ya Untuk linknya uh, yang ingin nyobain main di situs ini Untuk link linknya uh, udah kita sematkan di kolom komentar Tinggal kalian klik dan otomatiskan Karena langsung diarahkan ke pom pendaftarannya bosku Dikit lagi cowok, kagak mau ngasih Dinya kagak mau ngasih, belum mau ngasih Memang ya, belum saatnya kita dikasih mungkin kita cobain lagi pecahkan perlahan tapi pasti boy oke okay, diturunkan kembali lagi belum mau ngasih lagi bosku kita coba sikat kali ini dan dengan hasil ini juga kita akan naik perjumpaan kita ya terima kasih untuk bersamanya see you next time brotherku bye bye bos oke okay, kita lihat